salam token bosku nah kali ini nih bosku yang akan saya ulas ini Goda 145 Golden Falcon tapi ini yang new yang new bosku yang terbaru soalnya kan yang 145 yang kemarin kan motor powernya masih 450 bosku ya ini sudah 400, sudah 500 bosku, sudah 500 watt. Tampilan juga ada beberapa yang berubah di depan untuk lampu bosku. Nah, untuk spesifikasinya bosku, spesifikasinya masih sama. Dia menggunakan baterai SLA juga 48V 12 ampere. Nah, untuk dinamonya dia sudah 48 volt sudah 500 watt bosku. Kalau yang 145 yang lama kan dia masih 450 nah terus untuk kecepatan maksimal 35 km per jam jarak tempuh sama lah bosku diklaim pabrik kurang lebih 40 kg untuk beban muat 120 kg bosku nah selanjutnya ini di fitur-fiturnya bosku nah yang berubah di sini bosku ini bosku nah tampilan speedo ini udah berubah bosku kalau yang 145 yang lama enggak seperti ini bosku nah ini sudah berubah ini terlihat agak cantik bosku ya Indikator kecepatan kontrol speed jarak tempuh tripnya ini bosku terus ini ya cuman variasi aja kayak RPM ketika tiga sini Ah. Nah ini kontrol kecepatannya dari sini bosku ya Ini kontrol kecepatannya Nah terus ini ada lampu bosku Rating. Sudah depan belakang bosku Sudah depan belakang tombol selanjutnya selanjutnya ini. Nah, ini bosku, karena nyalakan dari remote, matikan juga harus dari remote bosku. Ini joknya bisa diatur bosku, sad sad pedal, sadel, sadel, sadelnya bisa diatur. Nah, ini juga buat post step, step, buat boncengan juga luas. Posisi baterainya di bawah sini. Nah ini yang beda juga bosku keranjangnya bosku ini keranjangnya besi tapi tutupnya sudah pakai masih pakai kayak plastik gitu bosku Oh sama bosku jadi cuman ini aja yang besi ini yang plastik bosku Jadi keranjangnya besi cuman ini buat untuk ngaitkan ke bawah sini dia pakai plastik jadi nggak gampang terbores ini bosku Nah jadi kan buat ngaitkan kayak gini tidak ditekan lah ini kayak semacam plastik gitu bosku bukan besi jadi nggak akan tergores bosku ya, yang bawah sini. Kalau yang lainnya kan rata-rata ini tergores karena sama-sama besi ketemu besi bosku. Ini ini nya ada spion, ada charger, ada pedal. Bukan garansi juga ada bosku. Nah, lanjutnya ya, ini ukuran ban bosku, ukuran bannya ini sama pakai ban tubeless. 14 kali 250 bosku ya. Depan belakang sama, bantu plus Slep sudah pakai plastik bosku Jadi bukan yang seng Yang gampang patah itu bosku Tapi sebenarnya ini juga gampang Rawan riskan pecah juga sih bosku Nah ini tampilan lampunya bosku Yang bikin berubah bosku Dari yang Nah ini bosku Tampilan lampunya yang bikin keren bosku ya ini lampu-lampu kondisi mati bosku ya ketika dinyalakan seperti ini nah ini yang berubah dari yang generasi pertama bosku remnya pasti pakai tromol depan belakang tromol bosku ya depan belakang tromol untuk garansinya masih sama garansi baterai kelistrikan 6 bulan dinamo 2 tahun untuk rangkanya 5 tahun. Nanti juga ada kok Bosku di buku garansinya, manual book itu ada mana yang masuk garansi, mana yang enggak masuk garansi. Terus sama info Bosku. Sempat ada beberapa yang telepon saya, itu katanya, "Mas, kalau dipakai itu ketika saya gas gini terus kayak tiba-tiba speed berkurang, langsung kenceng." Nah, itu kemungkinan, kemungkinan, tapi enggak tahu Bosku ya. Ini soalnya juga orangnya juga nggak ngasih clue yang jelas, tapi kemungkinan itu biasanya posisinya seperti ini, bosku. Nah, ketika dia jalan gini, bosku ya, ini dia ngerem, bosku. Posisi ngerem cuman ini gas nggak dilepas, dibiarkan gini. Ketika rem dilepas, listriknya langsung nyambung lagi, bosku. Nah, ini yang bikin dari pelan langsung kayak nyut gitu, bosku. Jadi, harusnya ketika di gas gini, ketika berhenti atau mengurangi kecepatan, ketika direm, ini usahakan entrotel ini gas ini Ini dilepas juga, bosku. Nah, ketika rem dilepas, jalan lagi enak, bosku. Mungkin kalau yang di unit-unit unit sepeda, enggak, sebera, enggak enggak, enggak, enggak, nggak terlalu berasa, bosku. Ya, yang di unit-unit unit motor, terutama yang motor powernya besar, itu pasti berasa, bosku. Nah, mungkin cukup sekian sampai di situ saja bosku ya sampai di sini aja bosku ulasan tentang goda 145 new golden falcon bosku kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung WA nomor yang di kolom deskripsi atau tuliskan di kolom komentar bosku ya terus sama ini bosku saya cuma mau ngimpupkan kalau misalkan tanya masalah trouble sepedanya sepeda sepeda listriknya itu lebih baik enak di videokan langsung kirim ke WA soalnya kalau misalkan di cuman ditulis di kolom komentar kita sendiri nggak bisa deteksi yang trouble apanya gitu loh bosku jadi lebih baik di videokan langsung kirim ke whatsapp gratis bosku nggak dipungut biaya nah mungkin cuman itu aja saya akhiri video saya kali ini jangan lupa bantu channel ini berkembang jangan lupa like, subscribe, share bosku ya salam token bosku